apa menahan emosi kalian ya? Kebanyakan pemula itu kalah karena terbawa emosi terbawa hawa nafsu ya bosku. Padahal dia sudah menang. Ih, satu lagi nih. Satu lagi. Oke, okay, dapat. Oke, okay, jadi kalau dapat itu, kalau kita udah dapat, dapat berapa? ke dapat 150.000 keuntungan dari modal kita ya. Udah dapat, udah balik modal. Dan udah. Dapat untung puluh ribu tuh harusnya kalian udah WD aja ya bosku ya Namanya baru pertama kali Jadi kalian pasti feelingnya Belum begitu kuat ya Kalau kalian feelingnya sudah kuat benar-benar yakin 100% ya nggak apa-apa <tuh> Cari modal gede ya Eh cari modal gede Cari untung gede Modalnya gede lebih bagus Dapat tambahan kita Dapat tambahan free bosku ya bos, Mantap oke okay. yang gua senang dari bonanza tuh gini nih pecahnya tuh gak kira-kira bosku ya yoi auto support dong yoi gue sken gak kita dapat support dan spin tambahan 5 lagi ya bosku oke okay. jender, jender, mantap oke okay. the best hmm cheers. Nice. Yo, lumayan daripada lumayan ya bosku. Dapat kita udah dapat balik modal ya, 100 ribu. Udah balik modal kita. ya tinggal nyari untungnya lebihnya aja ya bosku ya. Sebetulnya sih sebetulnya ini udah di udah untung sih ya, 100 ribu ya. Ya, karena kalau keyakinan lagi tinggi, percaya diri lagi super tinggi, kalian harus percaya sama diri kalian, bosku. jangan takut-takut, wish takut lagi kan? Benar kan? Kalau kalian percaya diri itu benar. Dewi Fortuna tuh datang ke kalian. Dewi Fortuna tuh pasti menghampiri kalian. Ayo, nah, nah semongko. aduh, cuma segitu doang ya smoko lagi jelly yo yi anggur enggak anggurnya wus mega dong mega yuk lumayan ya gratisannya ini kasih lagi gratisan lagi tambahan lagi free gila banjir banget free ini banjir banget free gila the best banget ini Nah jalannya, oke. Okay. Nice, nice, nice, nice, nice. Ini satu lagi. Lumayan banget ya tuh dapat seratus ribu lagi kita gila. Seratus ribu ya. <hih> Lihat sendiri bosku gacor banget. Ini website yang gue mainin ini bener-bener Kalian kalau mau tahu gue main di mana langsung aja cek yuk ke kolom komentar bosku ya Di deskripsi juga ada ya Langsung ke kolom komentar Kalau kalian gak ketemu link yang gue taruh di kolom komentar Kalian bisa ketentang channel gue ya bosku Link yang ada di tentang channel itu sangat sangat lengkap ya bosku Ada di sana Untuk gabung ke grup WA ya gue juga bisa Di sana kita bisa sharing-sharing permainan ya Permainan apa yang lagi gacor? Sharing-sharing pola-pola gacor, jam-jam gacor, serta trik RTP terbaru terupdate setiap harinya yang paling akurat, paling valid bosku. Mantap dikasih lagi. benar-benar emang banjir banget ini. Banjir sekian ternyaru. Gila ih sejajar lagi tuh kan? Sekat sejajar lagi tuh. Sekian Oke. Okay. Deskam. ya ya yeah. yeah. nah gitu mana bomnya mana bomnya Enggak dikasih bom lu waduh ya hahaha Kadang boncos juga ya bosku ya Gak boncos sih dapat lumayan segitu juga Namanya gratisan kan bosku Namanya gratisan gak usah berharap banyak-banyak ya Dapat juga masih super masih dapat 20 ribuan juga masih super ya bosku Oke okay. Oke okay. Dalam satu kali itu aja dapat berapa kali free pain kita gitu ya nice.. pisang.. aduh.. semongkou semongkou pecah terus tuh oke kita coba spin cepat 30 ya jadi 70-30 ingat-ingat ya 70-30 70 turbo 30 70 turbo 30, 70 turbo, 30 coba kita gaskan aja boski Wah, kayak gini nih. Ayo, bom dong, bom di luar dong. Aduh, oh iya, bom di luar nggak ada ya. <laughs> nih kan nggak kayak Zeus lupa gue. Jadi kalau di Bonanza tuh nggak ada petir di luar ya, boski. Ya? Kalau di Bonanza tuh petirnya cuma di dalam doang. Kayak Zeus, Princess tuh ada petirnya di luar dia. Soalnya, ya itu Bonanza tuh di luarnya pecahnya gacor banget. Makanya kalau misalnya gue main di Zeus, terus apa, saldo gua kesedot tuh ya saldo gua kesedot, tinggal dikit, gua main di bonanza dulu, naikin saldonya saldo saldonya udah naik, baru gua main lagi di... Zeus biasanya sih gitu Kalau saldo sedikit di bonanza, yang penting bisa naik aja dulu jarang sih saldonya bisa, apa, jarang rungkat di bonanza ini udah ada cerai aja bisa naik, kalau di bonanza, bonanza ini Sering pecah soalnya Kecuali website yang lain tuh ya Ada website yang nyedot banget tuh Kalian tau lah ya Yang nyedot banget tuh website apa Oke okay. Oke okay, mantap Mantap semongko Oke okay, coba kita buy spin nanti ya Kalau kita nggak dapet Ini Kita buy spin 120 ribu aja Gas, kan Oke. Okay. Alright, alright. Lu, uh, dapat tambahan lagi. Mantap, mantul. Lu uh, sejajar lagi nih. Jangan sampai sejajar lagi terus boncos kita dia ya. Dapat gratisan, boncos Hmm. oke okay, jelinya anjir 12.000 ribu coy 13 ribu yoi auto sensasional pasti anjir anggurnya ditambahin lagi gila bomnya mantap banget anjir 19.000 kali 28 bosku sensasional 500.000 bosku wuhu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 gua ada di sana grup di grup wa ya. ini gua ada nomor adminnya jadi bisa langsung diatasin sama adminnya thank you banget ya jangan lupa like comment dan share oke okay, thank you ketemu lagi di konten selanjutnya bye bye